Konnichiwa, apa khabar kawan-kawan YouTube dan subscriber semua, genki desu ka? Perkataan Kitsune, uh, ini adalah musang dalam bahasa Jepun ya, uh, menurut cerita rakyat Jepun, uh, musang Kitsune ni ada 13 jenis ya, tapi World Tough Gear bukan nak lepaskan musang ya kawan-kawan cuma kali ini World Tough Gear, ya bersama dengan Jeremy Boulder Valentine ha, dari Bolivian H-Craft telah baru-baru ni keluarkan 3 jenis bilah pisau 1 Kitsune T 2 Kitsune S dan yang ketiga Kitsune V ha, saya cuma ada Kitsune S atau saya gelarkan dia kitsune spirit ya untuk buat pembukaan kotak uh, dan juga kesan pertama ya uh, kotak package kitsune spirit ni uh, datang di dalam satu plastik ya, yang diisi dengan segala set skru untuk diikat pada alki clip dan uh, juga ya, sisik gagang tambahan ya dan bilah dan jarum dan segala Ya, sekali pandang eh uh, pisau ini es ni terlalu comel untuk bilah yang panjangnya 3.5 inci ya, kawan-kawan. Dengan design saber dan bermata convex ya. Ah uh, belakang bilah 90 darjah untuk menggores batang api ya dengan gagangnya uh, yang diperbuat oleh mesin 3D ya. Yang agak kecil dan membulat dengan paksi yang terdedah ya. Sarung uh, diperbuat daripada Kynex ya. Bilah melekap dengan sangat rapi, tanpa sebarang detaran. Bila kita genggam kit suni spirit ni, kita akan rasa dia menghilang di dalam tapak tangan kita dengan paduan jari dan dagu penahan bilah membuat ia sebahagian daripada tangan kita. Tapi pada mulanya saya rasa agak janggal sedikit. Setelah menggunakan ia beberapa minggu ni. Nah, baru saya faham ya, konsep di sebalik desain Jitsune Spirit ni. Ya. Uh, kemasan bilah ada dua jenis. Ya, desain splatter dan juga desain salutan hitam. Saya pilih yang di salutan hitam, kawan Sebab nanti saya akan hilangkan salutan pada bilah dan letak patina ya, yang semula jadi. Ya. Keseluruhannya uh, panjang bilah, uh, panjang pisau 7.85 inci dengan panjang bilah. Tiga setengah inci dan panjang matanya pula empat setengah inci. Ya, itulah dia, kawan-kawan. Uh, spek pada itulah Kitsune Spirit. Ya. Jadi uh, Kitsune Spirit ni akan saya khaskan uh, untuk buat persiapan makanan, ya. Apabila nanti saya keluar berkemping. Ya. ya. Jadi sayonara. domo arigatou gozaimasu. Jumpa lagi.